pendidikan dokternya. Jadi apa sih pendidikan dokternya? Otomatis saya hanya bisa sharing apa yang saya alami yaitu di Auto University. Mari kita lihat. Ap ada ada empat topik sebenarnya yang saya ingin bicarakan dan saya ingin ini singkat saja. Yaitu satu apa sebenarnya S3 itu di Finlandia dan kedua adalah bagaimana cara mendapatkan admission atau letter of acceptance dari universitasnya. Ketiga adalah menjalani S3 dan keempat adalah sisi lain dari, dari S3. Jadi apa sih S3 di Finlandia itu? S3 di Finlandia itu bukan bukan studi seperti yang apa teman-teman bayangkan ya, masuk kelas, dengerin dosen, terus kemudian ikut ujian dan dapat nilai. Jadi S3 di Finlandia itu adalah pekerjaan. Sebuah pekerjaan sebagai peneliti. Di sebuah institusi dan difasilitasi oleh universitas atau lembaga pendidikan tinggi Jadi teman-teman bisa menjadi peneliti langsung di universitasnya atau di institusi misalkan sebuah perusahaan Tapi yang tetap yang mempunyai hak untuk menerbitkan diploma SD3 itu adalah lembaga pendidikan tinggi atau universitas Jadi ada semacam keringanan, fleksibilitas teman-teman bisa full time di universitas ataupun Mbak Linda misalkan kalau pengen S3 juga di dunia kerjanya itu bisa dibikin publikasi dan kemudian mendapatkan rights atau hak untuk diploma S3 itu bisa sekali tapi diploma tetap dikeluarkan oleh universitas pekerjaan seorang mahasiswa S3 itu apa sih kan tadi S3 saya bilang adalah pekerjaan pekerjaan pertama adalah meneliti S3 itu pekerjaan pertama adalah meneliti bukan kuliah jadi meneliti terus kemudian mempublikasikan hasil penelitian terus mencari dana penelitian ini penting ya mencari dana penelitian jadi kalau teman-teman misalkan keterima S3 di Finlandia itu jangan dibayangkan kalau diterima S3 di Finlandia itu berarti akan selesai S3-nya di Finlandia jadi diterima itu hanya memperoleh hak untuk memulai S3. Selama menjalani S3, itu yang paling penting adalah dana penelitian atau funding. Dan dana penelitian ini bisa didapatkan melalui scholarship, melalui grant, ataupun Project dengan industri-industri. Dan terakhir adalah mengajar. Mengajar ini kalau di universitas saya, di Alto, itu alokasinya harus 5% dari total jam kerja. Jadi, setiap minggu saya harus mengajar 5% dari jumlah jam kerja yang saya sepakati dalam kontrak dengan Alto. Saya pada tahun pertama, saya menjadi asisten di lab. Jadi, itu juga dianggap sebagai uh, mengajar. Setelah tahun pertama, uh, tahun kedua, ketiga, dan empat, saya beberapa kali di, dipercaya untuk mengambil kelas. Jadi, uh, mengajar di depan kelas uh, untuk, untuk master master masterclass dan kemudian beberapa kali saya mengambil exchange student jadi selama summer itu ada exchange student dari dari Perancis saya pernah ada satu exchange student dari dari Turki itu itu juga di, dihitung sebagai pengajaran atau dalam dalam jam kerja hasil akhir S3 itu adalah disertasi disertasi itu ada beberapa bentuk di sini, yang saya tahu ada dua kalau di universitas saya, yaitu satu adalah monograf. Monograf ini adalah sebuah hasil penelitian yang ditulis menjadi satu buku, dan itu tidak harus diterbitkan. Jadi itu hanya dilaporkan ke universitas, dan kita akan diuji atas monograf itu, apakah kita betul-betul yang mengerjakan itu, apakah kita betul-betul memahami dan mengerjakannya dengan benar, itu adalah monografi. Monografi ini kelemahannya kalau misalkan waktu kita defense atau sidang S3, dan kita gagal membuktikan metode yang kita gunakan adalah baik, ataupun gagal membuktikan bahwa kalau kita mengerti, itu kita akan gagal S3. Yang bentuk lainnya adalah kompendium. Kompendium ini merupakan disertasi yang merupakan bendelan atau kumpulan dari publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah yang diperlukan dalam sebuah disertasi yang yang sifatnya kompendium, itu adalah minimal empat publikasi. 4 publikasi di jurnal internasional. Dan e, tadi saya bilang, saya sudah menerbitkan 10 e, publikasi loh, kenapa kok Mas Arief kok nggak lulus-lulus, enggak defense-defense. Lulus -lulus, Jadi empat publikasi yang menjadi kompendium ini, mereka harus me, memiliki keterkaitan. Keterkaitan, keterkaitan antara satu dan lainnya dan membentuk story Jadi banyak e, waktu kita melakukan penelitian Kita itu dituntut oleh sebuah project mengerjakan sesuatu yang story-nya itu agak keluar dari, dari topik disertasi kita Itu tidak bisa dihindari karena mereka yang menyediakan dana dan lain sebagainya Hal-hal seperti itu bisa terjadi Terus selain publikasi apa sih S3 ini bisa juga rekan-rekan melahirkan paten, karena sifatnya adalah meneliti sesuatu yang baru. Hak keuntungan paten di Alto itu dibagi menjadi tiga, yaitu adalah autor atau kita sendiri itu 40 persen, departemen tempat kita bekerja 40 persen, dan universitas 20 persen. Kalau autor sama departemen ini dapat bagian, saya pikir masuk akal ya, maksudnya kita yang kerja, terus departemen ini profesor kita ya bantu-bantu, ini kenapa ke universitas dapat 20 persen? Kalau di Alto, semua biaya pengurusan paten dari lawyer, dari pengacara sampai sampai ke apa namanya itu, kalau di, saya lupa istilahnya, hukumnya itu, itu akan di cover oleh universitas dan itu itulah kenapa universitas berhak 20%. Ada beberapa paten di alto itu yang dibeli oleh perusahaan itu sampai satu juta euro atau sampai lebih karena mempunyai nilai ekonomi. Itu kita bisa dapat 40% dari dari transaksi paten itu. Terus sebagaimana sebuah pekerjaan Selama S3 ini sebenarnya meskipun jaraknya pendek ya, hanya 4 tahun, lima tahun Itu sebenarnya ada ada sebuah mini karir Ada sebuah jenjang karir yang yang mini, yang, yang sangat kecil di situ Itu ditentukan oleh performance Dalam artian berapa banyak publikasi dan masa kerja Jadi kalau rekan-rekan sudah memulai S3 di sini Gaji tahun kedua itu akan berbeda dengan gaji tahun pertama Ada penyesuaian di situ, karena masa kerja atau kalau dalam tahun pertama teman-teman bisa publish artikel dua, tiga artikel itu tahun kedua beda lagi, lebih besar lagi. Jadi seperti itu karir-karirnya. Cuma S3 ini adalah sebuah pekerjaan yang kalau kita bagus sekali mengerjakannya, kita akan segera kehilangan pekerjaan itu. Karena, karena S3 ini kalau kita cepat mengerjakannya, otomatis akan cepat selesai. Dan range penghasilan seorang mahasiswa S3 di Finland ya, di, di Alto ya, itu dari 2.300 euro e, waktu awal memulai, jadi awal memulai teman-teman fresh dari Indonesia jemput ke sini itu gajinya 2.300 euro. Terus e, untuk top top salary S3-nya itu adalah 3.100 euro per bulan. Jadi seperti itu. Di, di itu itu gross ya, belum dipotong pajak, belum dipotong uh, iuran uh, sosial, dan lain sebagainya. Selain dari gaji, itu ada banyak peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahan, yaitu bisa didapat dari grant, atau scholarship. Misalkan teman-teman, oh saya ada conference uh, di Jerman ini, saya mau mengajukan grant untuk conference itu. Biaya conference, flight ticket, dan hotelnya mungkin sampai 3000 tapi teman-teman bisa dapat uh, grant sampai 5000 katakanlah seperti itu. 2000-nya itu seperti kayak pocket money kayak kayak uang saku selama konferensi itu. Jadi semakin banyak konferensi, semakin banyak publikasi, itu akan semakin banyak benefit yang bisa didapatkan. Itu salah satu untuk memotivasi uh, orang untuk perform ketika S3 ini. Terus next, uh, bagaimana cara mendapatkan admission? Itu gampang, syaratnya cuma satu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 Saya masih ingat betul tes syarat bahasa Inggris di LPDP itu jauh lebih tinggi daripada syarat bahasa Inggris di, di Auto. Jadi eh, nggak usah takut masalah bahasa, tapi ya tetap, tetap harus tetap harus berusaha ya. Optional ini adalah memiliki funding karena tadi S3 itu seperti kayak eh, apa ya, kayak surat selamat datang itu. Diterima S3 itu kayak selamat datang ke Finland. Dah. Ya.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 pasakan di DB dulu ya. Terus setelah anak saya lahir saya nggak ada waktu untuk itu. Kayaknya saya banyak buka exam. Jadi kadang-kadang saya nggak masuk nggak masuk kerja. Saya di rumah aja baca buku. Terus nanti buka exam. Tapi tetap ada ada, ada jadwal yang disetujui dengan profesor. Jadi beliau tahu kita di rumah juga kita tetap progres dengan dengan studi kita. Terus uh, untuk untuk rekan-rekan yang